adik-adik, jumpa lagi di Selamat Pagi Teruna bersama Kakwa. Saya di sini. Bagaimana kabar hari ini? Kakak harap kalian baik-baik aja ya. Pagi ini Kakak mau mengajak adik-adik untuk bersaat teduh dan membaca firman Tuhan. Nah, bacaan Alkitab kita pada hari ini dari kitab Ezra ayat 59 63. Sebelum itu, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan adalah Bapa kami yang kami sembah dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Engkau telah membangunkan kami pada pagi hari ini dan memberikan nafas kehidupan baru sehingga kami dapat mengawali aktivitas kami pada hari ini ya Tuhan. Tuhan, sebelum kami memulai aktivitas kami, kami ingin membaca sedikit dari firman-Mu Tuhan. Berfirmanlah karena kami siap untuk mendengar ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Nah, Ezra 2 ayat 59-63. Yang berbunyi, inilah orang-orang yang berangkat pulang dari Tel Telharsa Tel Harsa, Kerub, Adan, dan Imer. Tetapi mereka tidak dapat menyatakan apakah kaum, keluarga, dan asal-usul mereka termasuk bangsa Israel. Bani Delaya, Bani Tobia, Bani Nekoda, 652 orang, dan dari antara kaum imam Bani Habaya, Bani Hakos, Bani Barzalai Barzalai itu memperistri seorang anak perempuan Barzalay, Orang Gilead itu, dan sejak itu ia dinamai menurut nama keluarga itu. Mereka itu menyelidiki apakah nama mereka tercatat dalam silsilah, tetapi karena itu tidak didapati, maka mereka dinyatakan tidak lahir untuk jabatan imam. Dan tentang mereka diputuskan oleh kepala daerah, bahwa mereka tidak boleh makan dari persembahan Maha Kudus sampai ada seorang imam bertindak dengan memegang Urim dan Tumim. Judul renungan kita yaitu Urim dan Tumim. Urim dan Tumim adalah dua batu berbentuk ceper yang biasanya digunakan oleh imam besar sebagai alat untuk mendapatkan petunjuk dari Allah. Urim adalah sisi batu yang berwarna putih, sedangkan Tumim sisi batu yang berwarna hitam. Urim dan Tumim digunakan dengan cara dilemparkan secara bersamaan hingga terjatuh ke tanah. Apabila kedua batu tersebut jatuh dengan sisi Urim di atas, maka itu artinya Allah menjawab ya. Jika kedua batu tersebut jatuh dengan sisi Tumim di atas, maka itu artinya Allah menjawab tidak. Jika keduanya jatuh dengan masing-masing sisi Urim dan Tumim, maka itu berarti tidak ada jawaban dari Allah. Sobat Teruna, di antara orang-orang Yehuda yang kembali dari pembuangan, ada kelompok yang tidak dapat membuktikan apakah mereka tercatat atau tidak dalam silsilah bangsa Israel. Terkait hal ini, kepala daerah memutuskan untuk menunggu sampai ada seorang imam besar yang memegang Urim dan Tumim. Kita bisa lihat di ayat 63 ya. Hal ini bertujuan untuk mendapatkan jawaban dari Allah. Di satu sisi, keputusan ini tepat namun demikian di sisi lain tampaknya sang kepala daerah agak lambat dalam memahami jawaban Allah. Bukankah Allah telah memberikan kelompok itu kembali bersama dengan orang Israel lainnya? Itu berarti Allah telah menerima mereka sebagai bagian dari bangsa Israel. Lalu mengapa masih menunggu jawaban dari jawaban Allah dari Umim dan Tumim? Sobat teruna, kita tidak perlu memiliki batu Urim dan Tumim untuk mendapatkan jawaban dari Allah. Hati kita adalah urim dan tumim. Kita percaya bahwa roh kudus bekerja dalam hati dan pikiran kita. Roh kudus akan memberitahukan apa yang menjadi jawaban dan kehendak Allah bagi kita. Demikian renungan kita pada pagi hari ini. Yuk kita minta roh kudus menguatkan kita dalam menjalani hari ini. Sebagaimana ajakan di renungan tadi. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan terima kasih kami telah boleh mendengarkan sedikit dari firmanmu Tuhan kiranya firman ini dapat menjadi berkat bagi kehidupan kami Tuhan dalam masa pandemi ini Tuhan dalam masa pertumbuhan iman kami Tuhan Tuhan eh, sekarang kami ingin melanjutkan aktivitas kami pada hari ini Tuhan Tuhan tolong berkati agar kiranya hanya seturut dengan mu saja Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa Amin jaga kesehatan selalu ya adik-adik Tuhan memberkati